Bukannya nah. no. gangster Eh yeah, eh eh, yeah, ni nah, habis Habis, yeah. nak no, yeah, bayar Habis <laughs> Kita ya, orang ni Muka kita orang ya, jambu Eh, Tak logik lah Tak okey lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka Cuy, kita lanjut lagi untuk mereaksi JKK Kampung Kalut yang episode eh musim pertama ya, musim pertama episode 1. Sekarang sudah part kedua, cuy. Jadi buat korang yang ingin lihat part yang pertamanya ya, cuy. Reaksi saya yang pertamanya korang bisa tengok di sini, cuy. Nanti saya simpan di sini, cuy, ya, yang part pertamanya, cuy. Di sini judulnya itu adalah Kambing, cuy. Masih tanda tanya banget ya. Saya <laughs> belum paham itu apa maksud dari kambing. Tapi yang ditengok di episode pertama itu membahas tentang Yang uh, eh, mereka membahas tentang masalah tai kambing gitu ya Saya belum tahu apa maksud dari uh, uh, kambing ini cuy Oke, okay, dan langsung aja cuy ya Tanpa berlama-lama, tanpa banyak cakap Jom kita tengok videonya Oke, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Oke Rindu bawaan, rindu hati siang dan malam. Tak Assalamualaikum. Nasif. Eloklah Milah ada di sini. Uh, Ceritanya sini Pak Din ini hmm. tertarik Din banget dengan Milah. Ya? Uh, nanti tak pasal-pasal kena takak basah dengan Pak Din. Naya saja Milah. Assalamualaikum warahmatullahi oh. wabarakatuh. Aku nak jawab ke tak ni? Sebab kau nyanyi kan bagi salam tu? Cu? Bagi salam. Oh, Waalaikumsalam. Juk, Juk, Juk. Mula lagi. Sebab ini Juk datang. Kenapa Mila? Duk, duk, duk, duk, Yo, duk, duk. Duk, duk. Sampai kau lalu. Tak ada lalu, bawa bekal makan ke? <laughs> sampai kau lalu. Okey, okay. <laughs> ini ada pertanyaan saya cuy. Yang masih sampai sekarang masih tanda tanya sangat cuy. Ini Jep dengan... Uh, istrinya ini Sarianti ini cuy. di uh, di JKK ini mereka sudah menikah ke atau masih pendekatan sih karena setahu saya ada yang berkomentar ya waktu saya mereaksi kompilasinya itu di sini ajab dengan sarian itu masih perkenalan gitu ya tapi di video saya sebelumnya ya waktu saya mereaksi yang uh, fullnya gitu ya? teman-teman uh, cakap di sini Sarianti dengan Jeb itu sudah menikah gitu ya. Sudah suami istri gitu ya. Makanya saya pusing gitu. Ini yang mana yang benar gitu ya. Setahu saya di sini tuh mereka pendekatan gitu ya. Ternyata ada yang berkomentar ternyata di sini mereka sudah suami istri. Orang bisa bantu jelaskan di bawah cuy ya supaya saya paham gitu ya. Oke, lanjut. Ini power bank. Eh That belum lagi hari jadi saya. Pasal <laughs> jual lah, apa lagi daripada Korea. Oh Muka di je. Oh ya dia ya iya. ya. Di Lep sini kita tahu, tahu karakternya, Cik. Macam lagi. Dapat tu 150 je. 150 mahal la milah, milah, milah. Mila. <laughs> Hei, mahal berbenda. Keningat tu. Cup ni ikutlah tai hidung masin. Ni. Kali aku ke jual isu aku tak beli. Ya Allah marah. Tai hidung masin, tai hidung masin gua baru. Apa gua baru? Skabr baru. baru. Hey! Ada dua. Ah, ada dua. Tak hidung masin apa sih artinya? Padin, padin, padin. Padin. Tolong pada tolong eh. Allah padin eh. Allah pasal kambing Ngini. ini pasti Allah hai hai ah. padin padin nah. padin sini sini, sini. Eh, kenapa oh. nah. nak nah. oh, kenapa cu cakal nak nak siapa siapa nak kambing oh nak kambing oh nak kambing apa nak kambing ya Allah duk kita kenapa Kenapa menangis ini? Kenapa anak kambing? Pak Din. Pak Din, aku cemilah. Pak Din duduk sini. Oh, kerja aku Mila. Aku nak cerita kau. Cik Bo Ini cerita tentang kambing. tau. Alah. Pencipta tak penting. Tak ada. Tiga ekor anak kambing. Luka berdarah. Luka berdarah. Luka berdarah. Dah diinsurunkan? Cedera parah. <cukup> Dinsurunkan. Dia, dia cerita kambing. Cerita kambing cerang. Ya, apa masalah? Dinsurunkan. Aku dah ambil cerita dulu, dulu. Dia apa cerita sekarang? Cedera parah. Cedera uh, parah. Ekor tercabut. Ha? Eko. Dah cerita kau tulis kepala saja tak tercabut. <cukup> cedera parah. Mana kau lepas Tempat biasa lah, Pak. mana lagi? Dekat belakang kebun Apek. Situlah tempat dia. Saya lepaskan. Mana lagi? Ada siapa-siapa kau syak ke pasar kambing ni? Memang tidak ada orang lain lagi. Memang buat... tidak ada orang Ay? lain melainkan dua orang tu. Nampak. Tukang jahit. Ha. Ha? Ya, oh, Itulah orang dia. dia Sebab dia pernah cakap dia nak oh, sating dengan kambing dia. Oh pernah mencam ya. Tak apa, dah papa Saya nak pergi cari untuk padin. Tolonglah padin. Oh, dia pergi pergi cepat. Ah. Pergi panggil budak tu. Come back. Pergi panggil budak tu. Kau ah. tahu tak rupa kambing macam mana? Alah wala wala aku kambing. <laughs> dia ni bukankah anak Isa? Anak Isa. Ya, kalau Isa tu memang patutlah tu. Kenapa <laughs> Isa tu lepas-lepas dia jatuh fikir buta orang selamatkan? Gila. Sudah. Jangan dapat nak dia. <laughs> <laughs> Abang Bel di sini mendalami karakter banget ya. Sabar dulu. Ni dengar, dengar penduduk-penduduk penduduk kampung. Sabar ya sebab kita tunggu dua orang lagi. Biar saya telefon dia orang ni. Pelik aku ni. Macam mana kau tahu nombor telefon dia? <laughs> Pelik aku. Kesalahan. Oh datang bangga. Ah, Salam. Alhamdulillah. Okey, okey, okey. Sabar, sabar, sabar. Kakak-kakak. Uh, Pak penasaran ya? Kan bini kenapa sih? Sebenarnya Bijan, ah uh, Bijan. owner kepada butik tu oh. hashtag #ootd. Yes. Yes. Oh. OOTD. Awan dia. Membak, membak. Nih, boleh tolong duduk tak kat situ. Jangan sesebuk nak promosi sebab kita dah nak mula masalah. Sela duduk dulu. Ya ya ya. Masuk ah. tadi. Ah. Belum apa-apa ramai dah peminat kita. Ada ah. konsert aku. Eh, are you ready guys? Wei yeah. wei. Apa ni? Apa artis ya macam konsert ya. Garam tu tak ada. Okey. Semalam makan Sebelum kita memulakan <laughs> mesyuarat kita pada hari ini kita perkenalkan tokoh ketua Pak Din. Bagi perkenalan juga Ketua ya, Pak Din ya. Saya. sayalah. di sebelah Pak Din situ ada timbalan ketua kampung iaitu Pak Kodi. Timbalan Maksudnya timbalan apa ya, timbalan? Uh, saya tahu ramai yang tertanya-tanya siapakah... Wakil siapa ya mungkin. Tak payah hu hu, saya nak oh, tahu ni. Tak payah Dia ni adalah Setia Usaha di Kampung Kalon. Setia Usaha. Setia usaha. Yang saya tak paham maksudnya. Walaupun tak berapa <laughs> handsome, nama uh, dia usul. Dia yang adalah bendahari kampung ni. Ah, betul betul saya faham ya. Tadi dok kenal, kena kena kenal, kenal, kenal. mukadimah bukan main panjang. Eh, saya punya ni enjin daripada tadi panas dan naik sejuk dah di kan? <laughs> udah, duduk, duduk dulu dia. Enjin Isi panas Isi jadi bak. sejuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Ya, Salam. Hari ini udah mengadu yang kambing dia tiga ekor cedera perwar. Ya. Ah. Sebelum ini, kita berdua mengadu, akan berendam dengan kambing-kambing itu sebab kononnya kambing-kambing itu buat bisnes di kedai ini. Maksud bisnes tadi tu, kambing itu telah melepaskan benda yang tak sepatutnya dilepaskan di depan kedai, Jinjai. Melepaskan benda yang tak sepatutnya... Minjak binjai, binjai itu buah. Habis tu okay? bijah. Oh. Bijah. Sorry, orang baru saya tak berapa kenal sangat. Ya. Ah, saya sambung balik eh? Binjai. Tertuduh Good. Kalau dia orang jumpa kambing-kambing tu dia akan sembelih dan satikan kambing itu. Okay. Asik. Ah, Pak Den, siapa yang tertuduh tu Pak Den? Siapa tertuduh. lagi? Ini. Ah, Neo, Pakistan ni. Eh? Pakistan. Satu Kelantan. Sabah. Ini Udah kau ni aku aku sang kau menuduh budak dua orang ni yang nak kambing kau. Ha. Asamnya. Asamnya. Kau punya mana putih? Asas, putih. Air. Air. Air. Kami nak putih? Odek. Eh hey, hey, hey. hey, hey. dengar sini. Ni semua duri dia tak berasa. Tak berasa. Ha Dua orang ni. Dengar, dengar, dengar. Tai, tai, tai. Kita dua oge. Bukan dia gangster. Ya ya eh ni haba. Abang nak no, royak kabel eh. Kita kan muka kita orang jambu eh. Tak logiklah tak ok lah kita nak menganiaya binatang. Betul. Ya betul. Saya ni memang suka pada binatang. Eh. Kamu ada bukti ke? Bukti. Bukti tak payah saya nak ceritakan kerana buktinya datang daripada Pak Pakde sendiri. Pakde Deng dengar kan? Ha? Yang kata, dia orang pernah kata dekat Pakde sendiri. Itu bukan dia kata bukti dia nak saksikan kambing saya. Tapi macam mana pula dengan perkataan awak ya awak kata kalau awak jumpa kambing tu awak nak sate-satekan. bukan saja kambing tuan kambing pun awak nak satekan. <tos> saya kita, buat aku saya marah. Hey? Kemarin saya marah. Sebab apa? Sebab taik kambing tu kena kasut saya. Kasut saya tu berharga 800 USD. Hmm. 800, 800 USD. aku, Paus Teling. 800 uh. USD. Tak Kita kali dengan tiga. 2,400 RM. Hei, kau cerita pasal kau punya USD. Aku punya ini. Paus Teling tahu apa cerita. Oh, itu kambing. Maaf, maaf, kacau. Ha. Ini Hah? siapa punya kambing? Tadi jatuh dalam longkang. Jatuh dalam... <laughs> Dia jatuh dalam longkang. Oh, sorry ya Cadiya, semalam saya punya kebun, tu ah. belakang longkang, ada punya kayu sudah patah. Okey. Oh, semalam pun ada dua tiga sudah jatuh. Banyak sorry apa dah? Sorry orang Dari mana nye ni? Kambing ni jatuh dari loge. Okey kita buat, okey kita buat. Oh. Ah. <tos> <tos> dalam longkang, jatuh di dalam longkang ternyata luluk. Saya, ya. Saya sedih, saya mok mok jauh diok lata. Okey, nak ke doa kau. Kau mau kau? Eh, tak se malu kau malu lah kau menatai ni. Oh, malulah kau menatai tak best. Senang main-main kesi bagus. Pergilah. Aku akan belanja kau makan sate. Tersinggit teraktir. Nanti nak makan sate ke tak? Tak. Kalau nak makan sate malam besok kita sama-samalah ke rumah Uda ni. Cuba Nenek dia, dia akan satehkan. Ternyata dibagi-bagi ya, sate yang iti, sudah. Itik, itik, itik, itik. Apa kasi dua? Itik, itik, itik. Iti. Iti. Iti. Iti. Donald Duck, Donald Duck. Donald Duck. Alah, itik mana-mana pun kaku. Boleh iya, iya. Gua <laughs> <laughs> <laughs> tertipu lagi gua. Ini kan yang dibawakan oh kan ustaz je. Ya. Tapi jangan sampai ludah. Ya, Tapi basah kepala <laughs> Masuk part dia. Oh ini no, scene yang, yang salah ke? Buat nyamuk lamalah part dia. Ada juga ngobat orang ya. Ngobat juga. Oh. Ngubat juga. <laughs> Keadaan tengok kadanglah. 800 USD. Ah, USD. USD. Berapa? Baden, <laughs> baden, baden. Bila <laughs> nak dekat bila nak start tu, Baden? Okey, okey. Oke okay, cuy, itulah tadi part kedua dari JKK musim 1 cuy ya Episode pertama episode 1 cuy Kalau korang ingin lihat yang episode keduanya Nanti saya cantumkan di sini cuy Oke, okay, episode kedua Oke, okay, untuk episode pertama ini menurut saya kelakar gitu ya Dan alur ceritanya uh, menarik gitu ya Kenapa saya tertarik dengan JKK kampung kalut ini cuy Karena... Uh, bukan sekedar melawak aja ya Ini seperti saya tengok uh, Sepatu Rionian cuy ya Sepatu cuma di sini tuh lebih Durasinya tuh lebih pendek gitu ya Dipersingkat gitu Kalau di uh, Sepatu reuni itu se uh, Macam film gitu ya Panjang durasinya 1 jam lebih gitu ya Dan menurut saya menarik gini ya Ini kayak sketsa komedi Tapi kalau sketsa komedi sih terlalu panjang sih ya Hmm, cerita pendek juga pun terlalu masih terlalu panjang intinya eh, kampung JKK ini menarik sih menurut saya mungkin yang bikin menarik karena di sini ya gabungan para pelawak pelawak yang senior gitu ya ada senior juga ada yang junior gitu tapi yang membuat saya tertarik untuk mereaksi ini tuh karena adanya Jeb dengan Pak Kodi gitu ya dua ini dua ini adalah Uh, pelau favorit saya yang ada di Malaysia cuy Oke okay, dan kalau memang banyak yang suka video, video ini ya saya akan Lanjut lagi episode yang selanjutnya cuy Episode 3 sampai seterusnya Kalau banyak yang suka gitu ya tapi kalau tak Ya mungkin saja saya akan Mereaksi yang lainnya dulu cuy ya Yang lainnya dulu dan kita akan tinggalkan Dulu ini cuy ya tapi kalau memang Masih ramai yang suka Masih ramai yang uh, tertarik Saya akan lanjut cuy